Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai ahi uhti. Selamat datang di channel Perindu Surga. Ibnu Abbas pernah bertanya kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, "Mengapa Anda tidak menulis Bismillahirrahmanirrahim di awal surat at -Tabah? Jawab Ali bin Abi Talib. "Artinya, karena Bismillahirrahmanirrahim isinya damai, sementara surat At-Taubah turun dengan membawa syariat perang. Di sana tidak ada damai." HR Hakim dalam Al-Mustadrak 3273 penjelasan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiallahu anhu adalah penjelasan mengenai hikmah tidak adanya basmalah di surat At-Taubah. Beliau menilik makna dari basmalah dan makna dari surat At-Taubah. Basmalah, kalimat yang berisi rahmat Allah, memberikan kedamaian, keamanan, sementara surat At-Taubah merupakan pengumuman bagi orang musyrikin bahwa Allah dan rasulnya shallallahu alaihi wasallam memusuhi mereka dan menantang perang mereka. Allahu a'lam. Semoga bermanfaat.